Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan pasti vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Risti Biela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 Baiklah para sahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Wien akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Pilar Untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini para sahabat, ya kita lihat di postingan terbaru Bang Boril Yang mengunggah sebuah postingan foto keren banget nih di Indosiar malam hari ini dengan kru-kru Indosiar Ini luar biasa Bang Boril adalah salah satu orang yang sa Sangat luar biasa Bang Boril tentunya persahabat ya Ini penjaganya lesti dan riski pilar Doakan yang terbaik mudah-mudahan Bang Boril selalu sehat dan bahagia Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, orang-orang hebat di balik layar Sehat selalu untuk kita semua, amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Kemudian, persahabat, ya pastinya bahagia sekali warga Konoha menyaksikan acara di 5 apalagi melihat momen saat Bunda Lesti goyang, nih persahabat, ya goyang, 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri meniru Jilur bersahabat, dia ini seru banget. Dia seluruh tentunya juri dan pengisi acara ikut goyang. Ini luar biasa. Kebahagiaan malam hari ini, masya Allah, Bunda. El tampil sangat cantik, Papa B juga tampil sangat ganteng banget. Ya, idola kesayangan kita emang selalu the best. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Mas Fatih Anusoleslar, kalimat caption pun dituliskan fokus sama Bu Lesti 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri Ura katanya tuh Masya Allah ini cute banget ya dan kita lihat juga bersahabat ya ke kabar berikutnya ini ada potret dari Papa Bilar dan Bapak Deddy Seherman menyerahkan langsung piala tentunya kemenangan Lesti di ajang Indonesian Music Award, Alhamdulillah sudah diterima ya oleh Papa B untuk Piala Penghargaan Budha Lesti Gejora, semoga semakin sukses untuk Leslar dan semoga selalu bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan lainnya di ajang manapun, amin kita tetap fokus ya untuk dukung Leslar di Infotainment Award 2022, kita support dan dukung yang terbaik, kita juga masih menunggu cirukan dan kabar terbaik